mendengar Abu Solseh Abu Soleman ini Dawuh Arjuan Aku Aroftu Torfan minarido jadi aku berharap supaya aku mengetahui satu kedipan mata dari Redo jadi satu ketipan sedikit ya mungkin kurang dari satu detik hmm, ya bagaimana ini Maksudnya, Lau Anahu udah khiluni naro lakuntu ridon. Seandainya aku masukkan diri aku kepada api. Nah, tadi awa ini Maimunur sengaja onok geni ayah ada api, kemudian dia itu masuk beleng ke api. Lakuntu bidalik. Masuk ke api kan rasanya gimana? Panas kan? Rasanya panas. Nah, terus lagu bidalik itu merasakannya seperti itu. Ridho dia, itulah baru Ridho dari merebut, belum ngomong apa Dewi nangganye geni geni loh. Belum kemarin lo udah ikut, mbobie rasa nih. Ikut-ikut tuh sampai ridho akibat atau daripada kesengajaan masuk api tadi loh ini ridho ini baru apalagi ini nggak dinyonyok nih lo ya ini kan udah memasukkan saya pada diri saya sendiri ya api tapi dia ridho gitu loh lapa yang umpama ini kecunyuk geni kak sengojok lalu kecunyuk rokok umpama ya Nyus nih ya terus biasanya meniupoy ya? aduh kan gitu ya Biasanya kadang-kadang malah misuh. Ini kalau orang yang gak ngerti agama. Jadi kalau yang ngerti alamah, Masya Allah, kan gitu kan. Tapi ini, kalau orang masih apa itu, dia nyebut-nyebut seperti itu, ini tandanya gak ridho. Kecunyuk geni itu gak ridho. Jadi kalau kecunyuk geni, ya diem, gitu loh. Maksudnya ini, diem, dirasakan, ridho. Karena ridho kan. Ridho. Nah ini malah-malah, saya Sulaim, apa itu, Abu Sulaiman ini, Memasukkan dirinya ke api, diari Rido. Anu, kira-kira sakit tak sampean? Model koyok ungu. Sing mesti refleksi kebiasaan. Ya, belum tingkatan seperti ini. Kalau sudah tingkatan seperti ini, walaupun itu kena api, walaupun itu terkena pisau umpama berdarah, tapi dia diem Rido. Karena ini apa? Wah, ini tadi takdirnya Allah. Allah putusan Allah, saya tadi kena. Api, saya akan api, pisau, saya jatuh, saya macam-macam, kan gitu kan? Ini baru ri, ri itu, biasa itu, enggak seperti itu. Nah, Sahabat Umar bin Khattab itu nyurati kepada Sahabat Abi Musa al-Ash'ari, ya, dengan lafad amma ba'du. Maka sesungguhnya seluruh kebaikan itu terletak di dalam ridho. Jadi seluruh keba kebaikan. Berarti kalau kata-katanya apa itu seluruh kebaikan kuluhu. Ini bisa jadi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu terletak di ridho. Nah, maka kalau kamu mampu antardo kamu ridho. Supaya kamu ridho. Ini kalau mampu. Jadi berusaha kan. Ini tak. Kalau kita mampu ya ri, ridho. Kalau enggak mampu. Jadi katanya ilah. Kalau enggak mampu ya, ya faspir. Maka sobarlah kamu. Jadi kalau enggak mampu ridho. Ya so disuruh sabar. Ini oleh. Apa itu? Umar bin Khattab. Jadi makanya ini. Belajar untuk ridho itu enggak mudah. Ya sedikit demi sedih, sedikit untuk mencapai ri, ridho. Nah, kalau enggak ridho ya berarti harus sah, sabar. Sebab dengan putusan-putusan Allah ini kita ini kalau legowo kalau kita ridho ini berarti kita mendapatkan. Kemuliaan mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita ini enggak ridho, ini oleh Allah keputusan yang enggak nyocoki pada diri kita. Umpama kan siapa sih yang sering kadang-kadang ini kan diputus oleh Allah, jadi orang yang kekurangan rezeki, tegis, maksudnya fakir atau miskin, kan enggak ada nih. Kebanyakan orang itu enggak ridho dengan kefikiran, dengan kemiskinannya, atau... Yang tadinya waras, kemudian sakit, diputus oleh Allah, punya, punya penyakit. Nah, ini kalau kita nih ridho, itu baik, tapi kalau enggak ridho ya sabar, sabar aja, tunggu sebab saya yakin, atau kemiskinan, kekurangan ini enggak selamanya. Mungkin pada suatu saat, soal waktu saja. Allah itu umpama merubah orang nasibnya jadi yang miskin jadi kaya itu mudah kok tanpa sebab apapun ya cepet. Ini kata apa itu Umar bin Khattab kepada Abu As'ari. Lah ini dikatakan sesungguhnya ada teguran bagi anak hulam. Karena apa batalailatan dia itu bermalam atau bermalam ya satu malam terus kemudian dia berkata sampai waktu subuh umpama intu alibani apabila saya ini diseksa kamu seksa faanalaka muhibun maka sesungguhnya saya pada engkau uh, seneng wa dan apabila engkau apa uh, itu mengasihi saya maka sesungguhnya aku padamu juga senang. maksudnya apa inilah tingkatatan Ridho menanggung resiko Iya kan nanggung resiko karena dia apa itu ada teguran bagi si anak tadi karena dia itu bermalam satu malam nggak pulang di rumah kan Krono gak pulang, dia gak, gak ngomong sama orang tua, ditegur oleh orang tuanya. Maka ibaratnya itu dia berkata, sampai subuh sebagai tebusan kesalahan saya, umpama sampan ini nyeksa saya, fa saya tetap pada sampan gak berubah, saya seneng. Sampai apabila sampan ini menyayangi saya, fa maka saya pun pada sampan juga seneng. Loh ini loh. Jadi anak ini disiksa maupun disayang ini tetap senang, cinta kepada apa itu orang tuanya tadi. Jadi enggak apa-apa, karena apa? Sebuah kesalahannya. Kesalahannya, dan karena kesalahan ini dianggap kesalahan karena ini dapat teguran, ya kan, dianggap itu salah, maka disiksa pun resikunya dia itu ridho. Itu apa tandanya yang nggak mangkel, yang nggak dendam, gitu loh. Nggak mangkel, nggak dendam, pokoknya saya ini seneng sama sampean karena sebuah kesalahan itu tadi. Ibaratnya seperti itu. Nah umpama sampean kok saya ini punya kesalahan seperti itu tuh sampean malah menyayangi saya, nggak negur, nggak apa itu, nggak nyakiti saya, nggak nyiksa saya, malah sampean itu menyayangi saya. Saya pun seneng pada sampean. Gitu loh. Ini maksudnya begitu. Nah inilah tanda kalau ini ikhlas ek, karena dia ngerti ada sebuah kesalahan padahal ini enggak berbuat sah, salah, tapi itu dianggap oleh ibarat orang tuanya lah itu sah salah karena bermalam tidak meng, apa itu memberita tahu nggak izin gitu loh. Nah terus wakana Abu Ali ad -dakok. ya beliau Dawuh Ah, yang manusia itu Yang namanya manusia itu Khozaf Jadi mesti ada Apa itu kekeliruannya Ada khozafnya Khozaf itu artinya Belok-belok itu namanya khozaf Artinya kekeliru Kekeliruan <tutup> Jadi hukmul <tutup> Jadi Tidak ada bagi kekeliruan itu minal khotri dari apa itu eh, khawatir ya. khotri itu khawatir kerentak itu maksudnya khawatir ini dari kekhawatiran sesuatu yang baru di dalam apa itu kekeliruan itu tadi mengenai hukmul haqi yaitu hukumnya Allah Zat yang maha hak nah ini yang maha benar Tadi umpama ada kekeliruan-kekeliruan. lah -kekeliruan. ini dia itu umpamanya enggak ada kekhawatiran sesuatu yang baru. Akibat dari kekeliruannya itu. Ada ketetapan Allah, ada hukum Allah. Yowis, iku namanya Ridho yaitu nanggung konsekuensi daripada perbuatannya itu tadi. Gitu loh, sama dengan yang di atas tadi. Ya. Jadi umpama di, di, kena hukumi Allah, ya wis ridho loh. aku mangko ya salah kok anjini. Iya kan? Makanya untuk itulah dianjurkan untuk bertobat. Dianjurkan untuk beristighfar. Beristigh, baca istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Karena ada pesan hak. Umpama itu dimasukkan neraka akibat dari perbuatannya. Ya wis ridho. Ya, itu yang kita Ngomongkul yang melepun rokok Atas dasar ridho itu Enak ayang yang gitu. sampean. Oh dasar ridho, dilepoknya sing dilepoknya apa? Yang masukkan ke neraka Ya Allah, Wong kita ini Makhluk yang nggak bisa memilih kok Ayo, bisa milih Nggak bisa Manusia itu nggak bisa memilih Hidup ini Jadi mau Kan miskin Kaya, susah, senang Iya kan, tertawa, menangis, sampai suul khotimah, husnul khotimah, walaupun ente baca, ya Allah biha, ya Allah behal, ya ya sampai dombler, <guluh> Bihusnul khotimah terus matinin datak suul khotimah, ya terserah Allah kan. Nih, ya, ente terus gak, akhirnya gak nerima, gak nerima nonang Allah, berarti gak nerima nonang Allah, ri, gak sampean, berarti marah na Allah. Iya enggak? Jadi aslinya hidup ini bukan sebuah pilihan. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan ini tercatat di lawkul mahfud. Jadi apapun yang kita lakukan. Satu kedipan mata, satu gerakan, satu langkah, satu nafas. Ini enggak bisa lepas dari putusan Allah yang sudah diputuskan, yang diletakkan di lawkul mahfud. Mahfud ini manusia, hmm. tapi ini sering kali lupa. Wow, kayaknya maidukanca ni, iya kan? Pemanu kanca ni keliru, kanca ni salah, wis dipai tipai itu. No. Lah umpamane? Iki jelek kalau baik, apakah ini bisa kumpul enggak bisa? Baik dan buruk, ya? Ini enggak bisa kumpul jadi satu. Hak dan batal ini nggak bisa kumpul dari satu, mesti ini sendiri sendiri, sendiri sendiri. Ayo sama Lakonono bareng Eliambil Api aja, apa so. Maka <laughs> Makanya kadang-kadang orang yang jelek dan orang yang baik ini nggak bisa kumpul, nggak bisa sinkron. Karena niki perbuatan ini, syaitan sing ini di jalan Allah ini nggak bisa ini kumpul, mesti bentrok nuluh. Iya kan? cuma Jumat, Toto orang sing paham, wis nyadari, wis kon jatah bejat, data elek, data cilok, cilok kowe, lakonono dewi, aku tak laku sing api, iya kan? Cale jatah keberuntung, keberuntungan, ini loh. Nanya cuma itu. sedangkan dawuhnya Abu Usman al Khayro. Mundu arba'ina sanatan ma'aqomani Allah Azawajalla fi khalin fakarihtuhu Jadi ini, selama 40 tahun Allah ini Aqomani Menegakkan pada saya Azawajalla di dalam tingkah Atau menempatkan saya ya Aqomani ini Allah menempatkan saya di dalam tingkah yang saya nggak suka, itu selama empat puluh tahun. Dari kehidupannya, Abu Usman ini selama 40 tahun itu dikasih Allah ini sesuatu yang dia itu nggak suka. Entah itu apa, itu ada penyakitnya, entah itu kemiskinan, entah apa. Pokoknya selama itu soroi, soroi seneng aja, man. Ngurang sengsoro kan nggak kan mungkin. Ini sudah logika itu. Manusia enggak mungkin ingin sengsara sengsara Sedangkan ini. Siap Usman selama 40 tahun ini. Beliau ini oleh Allah ditempatkan pada sesuatu. Dalam tingkah mereka. Dia itu enggak sen sengsara. Enggak senang. Wamanakolani ila ghairihi. Sampai umpama. Allah ini memindahkan saya kepada selain sesuatu yang saya enggak apa itu sesuatu yang saya enggak seneng itu tadi karih tuhu ya fasuh fasakhatuhu maka saya malah marah dipindahin malah marah malah muring-muring malah. Pelan 40 tahun ini dinikmati. Jadi rupanya dia itu mendapatkan kesengsaraan yang dia enggak suka ini malah dinikmati empat 40 tahun itu. Umpama itu dipindah oleh Allah Cek enggak sora, seneng, ya. Cek enggak apa itu dia cek bahagia. Loh ini lho malah dia marah. Or Ora gelem malah. Berarti menandakan kalau dia itu enggak mau. Ngono bisa Iki lho ini umaman nakola nakolani. Itu malah dia marah. Lah ini maka kemarin-kemarin itu kan diterangkan bahwa apa itu sesiapa siapa itu yang suka dengan sehat, dengan sakit itu malah suka sakitnya Longgar dengan sempit, suka sempit sempitnya. Karena apa? Memang itu merupakan sebuah perjuangan hidup Bisa dirasakan Lalu orang enaknya tok, ya biar apa enak Tunggalnya bujo, orang bujo jahat bujo ini Lalu sampai bujo yang maratu sampai maratu tolika, Iki malah wong, wong sing sing suwen niku seneng sing taliha sing bau wet jati disenengi sebab apa malah itu menjadi ladang kebaikan tapi kalau yang solika kayak jad, sampai jadi ladang kebaikan tuh bisa sampe kak muru'i sembarang wede esto a sembarang mis lakune api gak kadek muruhi kan lah sampean muru'i ibadah muru'i apa kebaikan nang istrinya iku mangko dan kebaikan orang Oleh ganjaran sampan. Oleh keuntungan. Lu ikulah apa ya Tunggalnya loroh ridho. Sakit. Dalam keadaan sakit dia ridho. Lu ini juga sakitnya. Ini bisa jadi sumber lahan kebaikan. Pahala keuntungan. Korono ridho iku. Tapi kalau misakit, Tambah dek mesu-mesu lah ini enggak jadi lahan rido malahan. Ini yo lahan sikso. Siksoan sik, sik, sik, ini aku malah montang manting. Ya kan? Plus-plus malahan. Wis loro tambah. Tambah remah lah. Barang gak rido Apa meneh? Sudah sakit. Maru kemudian memitnah tetangganya. Memitnah temennya. Memitnah saudaranya. Karena apa itu? Wah aku loro di gawe wong. Disantet wong. Jadi mbah dukun iku ngunu, hmm. lu kira yuk tambah rematah pemisawai di e, diganjar lorok kok tambah mit, mit nah menulu. Manis saya seboring kali itu kalau dorong sakit kemudian kesini, kemudian gimana Pak Yai? Apakah ini sakitnya saya ini dibikin siapa Pak Yai? Mbak Mangi? Ya singgawi ya gusti Allah, ini lu, ini penyakit nikusongko Allah dibalik nonang Allah meneh, menulu. Tarjek nah al Allah ini suburin kalau sanjangi ngotain, ya. Beb kebanyakan orang itu seuzon nampikannya nih sawai lorok kau tambah nih, ada suu, seuzon lah model dukun kau yang uno jadi percoyo, wah wah wah wah niki, bahaya ahyah niki, ini sama di dua mel tiang nih <laughs> uno, deh. ya uno model uno, banyak orang matem itu, ya.